Halo guys, welcome back to Bongkar 2M. Seperti biasa memainkan modal sedekah ya guys ya. Ini akun ke-114 ya guys ya. Gue uh, gua mau main di Papa ya guys ya. Udah lama gak main di Papa tanpa mencari modal ya guys ya. Oke. Okay. Di sini dapat scatter ya guys ya. Langsung bet 9M, Cok. Hoki banget, Cok. Chip terakhir gua langsung gas 9M. Dapat, Cok. Ini hoki tahunan ya guys ya. Oke, okay, kita percepat dapetnya megawin cok di sini gua ragu coba naikinnya naikin bednya karena pemanasan jadi langsung gas lagi ya ya, 100 pin anjas dapat dua kakek merah eh satu kakek merah ya dengan dua tirai sayang banget ya kalau tadi naikin max bed juga udah lumayan nih kayaknya emang ya sih kadang-kadang kalau mainnya cupo kayak begini cok dapat scatter lagi aduh kalau maxbet udah kena nih oke okay, five can dari bocil bocil pink ya guys itu kakek birunya kena gak guys kayaknya kena sih guys ya soalnya chipnya naga guys ya 1b300 oke okay, cerah cerah iseng-iseng aja ya guys ya siapa tau dapat jackpot, cok cuman karena udah skater deketan uh, gua rada ragu ya guys ya ini chipnya mulai disedot nih karena gua udah lama nih ga main Papa ini uh, biasanya kan gua kasih modal tuh langsung bet 9m itu susah cok nyari skaternya jadi gua langsung hari ini nyobain aja cok langsung gas uh, cari modalnya langsung di papa aja ya guys ya ini jam dan tanggalnya ya guys ya kita pindahin ke ini ya ke panda ya sebelum itu kita turunkan kecepatan ya guys ya kalau enggak DC Cok 80 ke atas oke okay, tanpa mencari room ya guys ya mulai dari B75 aja guys ya kan kita biasanya dari B7,5 ya guys ya kenapa aduh dapat scatter Cok kenapa enggak maxbed anjas begitu mulu ya guys ya tapi kalau di magnet belum tentu dapat scatter dan isinya dua kali lip dua kali delapan ya guys ya dari kemarin cok gue dapetnya dua delapan dua memang busuk tangannya cok oke dapat macan ya guys ya lumayan oke kak wih dapat pecah wih sedap petirnya lagi bunga malaki ya guys ya gentil-gentil aduh bambu Oh uh, gigong ya, guys, ya oke ini apa sepuluhnya ya guys ya kena ya guys ya jadi empat tirai ini apa macan-macan Aduh ayam cok lumayan cok uh, kalau empat sama kalau satu ya guys ya uh nggak usah dimacan uh gurih gurih gurih gurih anjas Buka. usah ayam lagi cok gila nih ayamnya sekandang mulu cok wis ayam lagi ayam lagi cok Aduh seperti KFC cok ayam lagi ayam lagi nah di disini Kata gue udah jadi nih Tapi gak gue stop ya guys ya Malah dapat scatter lagi tai tahu gitu gue naikin ya guys ya Kambiatnya emang Oh lagi apes Mau gimana lagi co. nih Ini juga 8x2 terus ya guys ya Kenapa gak tadi sekalian aja ya Nambah terus scatternya Malah di kayak beginiin Hanya sih. Oke kembali ke permainan ya guys ya Cerot Aduh trot aduh seperti biasa ya guys ya gua hampir lupa nih uh, komentar pertama dan kedua ntar gua kasih ya guys ya gua kasih chip tapi ada kata kuncinya ya guys ya ada kata kuncinya jangan asal cuman komen. cowok nggak akan gua kirim Coba makanya tonton dulu ya guys ya tonton dulu videonya gua sehari cuman bagiin 5 akun ya guys ya jadi yang video ini nggak ada akunnya ya ntar besok baru gua bagiin lagi ya oke okay, oke okay. trot trot kenapa bang enggak dibagiin lagi bang setiap upload Gue belum bikin lagi, cok. Belum beres, cok. Oke, kembali ke permainan. Cek untuk kata kuncinya, uh, untuk kata kuncinya, untuk kata kuncinya apa ya? Apa yo bagusnya apa, guys? Oke, kata kuncinya: hashtag fa ya guys ya fa ntar gua tulis tak. trot trot oke kembali ke permainan sekalian ya guys ya request request ya guys ya request request request request oke di sini kita naikkan bet ya guys ya siapa tahu dapat cok. dan kita stop di 1b 500 1b 500 lebih ya guys ya Oke, okay, cukup ya, guys. Ya, nah, sini gua naikin level dulu, ya, guys. Ya, dan setelah gua naikin level dan setelah gua simpan, ya, guys. Ya, chipnya gua simpan, ya, di akun tabungan. Nah, kita langsung lanjut lagi, cok. Ini masih akun yang tadi, ya, guys. Ya, setelah gua simpan, chipnya di akun tabungan. Teruk, teruk. Oke, dapat dua tirai. Bocil ujungnya kena ya, guys ya. Nah, ayolah lah sketernya mana, cok. aduh dapat diguin ya, guys ya. Tapi chipnya stabil ya, guys ya. Wih, dapat scatter cok. Aduh, kalau, uh, dapat kaki merahnya kena. Oke, wih, mantap ya, guys ya waduh woi, jadi lagi ya, guys. Ya, ini gue stop aja, ya, guys. Ya, uh, langsung gua simpan, ya, guys. Ya, seperti biasa, chipnya gue simpan ya di akun utama gue Ya, nanti jadi tinggal kalau gua live streaming adalah stok, lah, ya, guys. Ya, kalau nggak ada stok, puyeng juga, cok. Oke, ini setelah gua simpan, ya, guys. Ya, tuh, udah limit, ya. Jadi akunnya udah gua bantir aja, gua lanjutin besok setelah gue simpan lagi sisanya ke akun utama ya guys ya. Uh, cukup sekian, terima kasih, see you next video, bye.